Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di siang hari ini tentunya akhirnya vitamin yang kita tunggu-tunggu muncul juga persahabat ya Baru saja ada postingan terbaru Rizky Bilar yang mana kita lihat Rizky Bilar sudah siap memakai baju untuk acara lamaran persahabat ya luar biasa di nya tentunya membuat kita semakin bahagia dan bangga persahabatnya terlihat sangat keren dan ganteng sekali membuat para jomblo pastinya baper habis persahabatnya melihat kegantengan dari ski biliar, apalagi emak les laris lur dunia pastinya tentunya baper dan tentunya kita lihat persahabatnya Rizky Bilar memakai jas yang terlihat sangat keren banget persahabat ya doakan yang terbaik mudah-mudahan. Tentunya Rizky Bilar memberikan kejutan spesial untuk kita semua Farah fans Luar biasa persahabat ya Tentunya di match dari Rizky Bilar memang membuat kita semakin bangga Ini vitamin banget buat kita hari ini Sebelum menyaksikan acara lamaran tiba Kita melihat kegantengan dari Rizky Bilar dulu persahabat ya Doakan yang terbaik mudah-mudahan dilancarkan semuanya urusan untuk hari ini mudah-mudahan juga para sahabat, ya kita tentunya mendapatkan vitamin-vitamin selanjutnya tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya ini informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar buang menucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh